-ya! Sampai <laughs> <laughs> <laughs> oh my god no, no, no, no, no, no. Oh my god <laughs> <laughs> no no no, no, no. <laughs> 為什麼男人年區的時候喜歡沉手的女人,老了又喜歡年輕漂亮的女人? <笑><笑> <no>, <笑><笑> I got him. <tuk tangan> eh hmm. kunci kesehatan cuma satu kunci kesehatan cuma satu apa itu gila yaitu jangan sakit <tuk tangan> apa yang kau dis situ makan nah. nungguin buka puasa Emang situ puasa? Puasa. Oh puasa. Jadi yang aku lapar kali ini? Tunda lapar. Masalahnya aku nggak bisa nunda lapar. Emang kau nggak lapar, rupanya? Lapar. Ah ya udah, makan yuk. Tapi Nanti dibilang orang kita nggak puasa ya kan? Sembunyi-sembunyi pun terjadi. Oh. <tuh> Nah, betul juga kamu berkona. Tunggu tiktir kau. Gitu loh. Oh, apa tiktir tuh? <tik> <tik> <tik> saya nak main teka teki lah dengan abang, boleh tak? Apa teka teki? Kalau abang boleh jawab, saya bayar 3 ganda. Kalau abang tak boleh jawab, ini bagi free buat saya macam mana? Boleh? Ya, dengar saya cakap, dengar baik-baik ya. Kalau orang bisu, minta gaji macam mana? Bisa? Konangnya, bisu. So, kalau orang buta, minta gaji macam mana? Buta? Buta lah. Bodoh. Cakap je lah. Dia boleh cakap, mah. Ini macam saya win, ha? Ini saya angkat, ha? Okey, ya, terima kasih Nanti pun lagi aduk Nanti pun lagi aduk